Siapa pun pasti punya pertanyaan di kepalanya. Pernah berpikir Tuhan tuh ada atau enggak sih? Ya, pun dengan gue. Cuman um, sebagai anak yang bertumbuh besar tertarik dengan seni, gue suka gambar dan akhirnya gue kuliah ambil jurusan desain grafis. Gue pelajari bahwa segala sesuatu yang indah ya suatu desain yang indah pasti ada desainernya. Dan akhirnya membawa gue makin yakin bahwa ketika melihat sekeliling, melihat alam semesta dan semuanya yang indah-indah, gue percaya ada pencipta dibaliknya baliknya pencipta yang Dan um, gue percaya bahkan kita punya kreativitas berasal dari dia, sang kreator. Every good and beautiful things scream out a designer. Tadinya gue berpikir seperti itu, kayak nggak nyata. Gue sempat hanya sekedar beragama melakukan hal-hal yang baik bahkan mungkin melayani di gereja dan segala macam tapi tahun 2008 Tuhan berbicara secara audible kepada gua dan disitu gue tahu dia nyata selama ini gue hanya berpikir ya dia ada cuman dia satu sosok yang jauh yang mungkin hampir-hampir saya bilang kayak berbeda dunia gitu sama gua tapi sampai dia berbicara gue baru tahu bahwa dia nyata dan semakin gue baca alkitab semakin gua tahu Ya, dia itu senyata itu kalau dia nggak nyata pasti dia diam aja dia akan biarin gue mencari-cari kesana kemari tapi dia nyata makanya dia terus berbicara dan apakah kita mau mendengar melihat penderitaan di sekeliling kita penyakit kecelakaan bahkan ada yang meninggal akan sulit untuk membuat kita belajar percaya bahwa Tuhan peduli. Kita akan berpikir dia Tuhan yang jauh yang membiarkan kita sendiri di tengah-tengah ini semua. Kalau hidup lagi baik-baik aja, akan gampang untuk percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Bagaimana caranya kita bisa percaya bahwa Tuhan peduli? Ini yang menarik ketika gue mulai sungguh-sungguh mendalami dan mempelajari dan belajar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dia mati buat semua orang dan itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Ya karena nggak ada satu ayat kudah, kita pun bilang Yesus mati buat orang Kristen doang. Ada satu ayat yang gue pengen baca buat teman-teman, satu -teman, Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita atau dibuktikan. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh nya Jadi bilang di situ Yesus adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Pertanyaannya apakah lo mau percaya bahwa dia mati juga buat lo?